Halo sahabat, dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia goib. Selamat datang di channel tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini aneh mau ngebagiin tutorial, Itu cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix. Teman-teman, nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan ini dia cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix. Nah, sahabat untuk cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix, langkah yang pertama kita masuk ke pengaturan ponselnya ya, teman-teman. Kita masuk ke pengaturan ponsel, kemudian di sini ada menu ponsel saya. Kemudian kita pilih menu ponsel saya, teman-teman. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ya, teman-teman. Kemudian kita cari menu di sini nomor bentukan, teman-teman. Nah, nomor bentukan ini untuk mengaktifkan mode pengembang di HP Infini kamu teman-teman. Untuk -teman. cara mengaktifkannya kita cukup tekan nomor bentukan ini secara berturut-turut hingga sampai tujuh kali teman-teman. Nah jika sudah diketuk nomor bentukan ini secara berturut-turut hingga tujuh kali ketukan maka secara otomatis mode pengembang di HP Infini kamu akan aktif teman-teman. Nah untuk cara mengeceknya kita kembali ya teman-teman ya cara mengecek mode pengembangnya sudah aktif. Kita kembali ke pengaturan kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita masuk ke menu sistem, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini yang paling bawah ini ada opsi pengembang. Kita klik ya, teman-teman ya. Nah, opsi pengembang kamu sekarang sudah aktif, teman-teman ya. Teman-teman, nah, kita ulangi lagi ya, teman-teman ya. Langkah pertama, untuk mengaktifkan uh, mode pengembang ini di HP infinix kita masuk ke pengaturan. Kemudian langkah kedua, kita masuk ke ponsel saya, teman-teman ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita cari menu, di sini ada nomor bentukan. Nah, kita tekan nomor bentukan ini secara berturut-turut hingga 7 kali ketukan, teman-teman. Maka secara otomatis mode pengembang di HP Infinix kamu akan aktif, teman-teman. Nah, untuk cara mengecek mode pengembang kamu di HP Infinix kamu, kita kembali ke pengaturan ya, teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah, teman-teman. Kemudian kita masuk di sini ke menu sistem, teman-teman ya. Kemudian di bawah sini maka secara otomatis akan nampil uh, menu opsi pengembangnya, teman-teman. Kita klik, kemudian kita cek di sini opsi pengembang di HP Infinix-nya sudah aktif, teman-teman.